Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya di pun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Nah ini sudah dimulai Ya aksi bela Al-Quran Sudah dimulai di Solo Ya kemarin hari Jumat Tanggal 27 Januari 2023 Nah ini salah satu videonya kawan ya kita yang siang hari ini panas hatinya panas karena Al Qur'an dibakar oleh Ramses siapa Ramses mah Maludan. maka siang hari ini kita yang hatinya tergerak untuk apa membela Al Qur'an membela daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala maka semoga yang siang hari ini hadir Allah Subhanahu Wa Taala hitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan itu bisa dijadikan hut subhanahu wa ta'ala bahwasanya apa ketika Al-Quran dihinakan kita tidak tinggal diam dan para pemuda-pemuda yang hadir siang hari ini, kalianlah penerus-penerus daripada Ustadz-Ustadz Kibar kita, kalianlah penerus-penerus perjuangan daripada agama Islam maka semoga kelak nanti yang hadir di siang hari ini ke depannya nanti akan menjadi para Ustadz-Ustadz Kibar yang akan menyuarakan kebenaran khususnya di Solaraya, Nah itu tadi kawannya, jadi aksi bela Al-Quran sudah dimulai di Solo tanggal 27 Januari 2023. Nah ini rencananya aksi bela Al-Quran di Jakarta juga akan dilaksanakan tanggal 30 Januari ya 2023. Nah ayo sahabatku seluruh rakyat Indonesia apapun suku agama rasnya mari eh, kita sama-sama saling Mau support saling mendukung bahwa Tidak boleh melecekkan Sesuatu agama Nah kita harus bikin contoh itu kawan Kepada negara-negara luar. Nah demikian kawan, bagikan videonya